Halo apa kabar teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya dalam channel cara kita id bersama Bang Dani. Di video kali ini kita akan setting apa yang terbaru paling cepat dan paling stabil terkhusus buat kalian sahabat setia pengguna kartu Tri ya Untuk mengatasi jaringan kalian cuy yang dirasa sinyal di tempat kalian itu udah lemot parah alias ngelag ya Dan semoga dengan settingan apa yang terbaru ini jaringan operator di tempat kalian itu bakalan makin kenceng gitu Oke sebelum menambah ke caranya, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya biar kalian itu gak ketinggalan info menarik lainnya dan jika sudah kita langsung aja ke tutorialnya Oke kita lanjutkan ya Silahkan kalian pergi ke pengaturan SIM card dan jaringan di Android kalian ya cuy Dan kemudian kalian pilih aja pada kartu SIM mana, SIM 1 atau SIM 2 Yang nantinya akan kita setting untuk APN nya Lalu kalian perhatikan di bawah ini di situ ada nama titik akses atau APN Silahkan kalian tekan Nah jadi buat kalian silahkan perhatikan dan simak baik-baik caranya ini dan jangan sampai ada langkah yang terlewatkan, ya. Langsung aja, di sini mulai kita setting untuk edit point. Aksesnya yang pertama, untuk bagian nama ini, kalian isikan dengan Tri spasi update'. Untuk di bagian nama, silahkan kalian sesuaikan aja. Nah, ini diisi dengan huruf kapital atau huruf besar semua, ya, seperti ini, teman-teman. Lalu, kemudian pada bagian HP-nya, di sini kalian isikan dengan 'virgin spasi mobile.fr'. Silahkan kalian wajib samakan untuk APN-nya. Di sini, diisi dengan huruf kecil semua ya, cuy, seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bergeser pada bagian proxy-nya. Untuk bagian proxy-nya, di sini kalian kosongin aja ya. Kemudian, pada bagian port-nya juga kalian kosongin. Nama pengguna juga kalian kosongin. Untuk kata sandinya, di sini juga kosongin aja. Kemudian, pada bagian server-nya, di sini kalian isikan dengan... 198.101.242.72 Oke okay, kalian wajib namakan angkanya ya Untuk bagian servernya ini Dan jika sudah sama untuk angkanya Selanjutnya kalian pilih ok Lalu kemudian pada bagian MMSC nya Disini sahabat tri kalian isikan dengan http.2 garis miring garis miring virgin mms.fr Kalian wajib samakan ya untuk di bagian mmsc nya seperti ini Oke jika sudah selanjutnya kita bergeser pada bagian proxy MMS nya untuk bagian proxy MMS silahkan kalian isikan dengan 3.99.236.216 Oke seperti ini untuk bagian proxy MMS nya silahkan kalian samakan aja seperti ini cuy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 Jadi walaupun angkanya itu nggak sama dengan yang ada di hp kalian, teman-teman, itu biarkan aja, oke, paham ya? Dan selanjutnya kita bergeser pada bagian jenis autentikasinya. Nah, di sini kalian pilih aja yang paling bawah ini, yaitu pada bagian pop atau cap, oke, yang ini ya. Dan pada bagian jenis hpnya, di sini saya menggunakan tiga pilihan, yaitu ada default, kemudian mms, dan ada satel. Jadi ada tiga metadata khusus yang wajib kalian harus samakan dan jika tampilan pada HP kalian itu berbeda, kalian tenang aja karena kalian masih bisa ketik secara manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi ya cuy. Contohnya seperti ini tanpa spasi hanya dipisah dengan tanda koma aja. Oke silahkan kalian samakan aja seperti berikut ini. Kemudian pada bilang protokol HPnya, di sini kalian pilih aja yang pertama yaitu pada bagian IPv4 seperti ini. Kemudian pada pilihan protokol Luam VPN-nya, di sini wajib banget kalian samakan ya, yaitu kalian pilih di IPv4. Jadi silahkan kalian samakan seperti ini. Oke jika sudah, kita pilih selesai di pojok kanan atas ini. Nah jadi APN khusus kali ini sudah berhasil kita update ya teman-teman sampai setiap pengguna kartu 3 dan langsung aja cuy untuk kita hidupkan datanya dan kita akan melihat seperti apa sih statistik kecepatan jaringan yang dimiliki oleh APN khusus kartu Tri kali ini ya cuy dan langsung aja di sini kita tekan untuk memulai pengujian oke di sini masih berproses dan kita tunggu untuk hasilnya. Dan bisa kalian bayangkan ya, telah nampak di sini. Jadi di sini pada bagian pingnya berada di angka 36 ms. Ini asli mantap banget ya cuy. Dan pada bagian unduhnya di sini berada di angka 23,2 mbps, teman-teman. Ini sangat cocok banget ya tentunya buat kalian yang dirasa sinyalnya itu naik turun lemot atau enggak stabil gitu kemudian selanjutnya pada bagian unggahnya di sini berada di angka 13,3 mbps dan bingnya masih sama ya berada di angka 36ms mantap sekali ya teman-teman Oke itu dia triknya yang bisa saya bagikan kali ini semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua